Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini mungkin saya ingin sharing cara membuat gigot menggunakan freecad. Nah, nanti gigot ini akan langsung kita coba uh, kita eksekusi di mesin CNC. Uh, mungkin untuk gambar modelnya akan saya pakai yang sudah ada ya, yang gambar ini. Ini gambar desain CNC yang pernah saya share. Uh, saya pilih salah satu komponen yang mungkin nanti job Kikotnya bisa mewakili beberapa job yang ada di frigate. Nah, mungkin yang ini ya, yang ini komponennya. Nah, mungkin nggak perlu dibahas ya ini komponen apa untuk apa, tapi nanti kita fokus ke bagaimana cara membuat kikot dari sebuah uh, model tiga dimensi. Agar mudah terlihat mungkin yang ini akan saya copy dulu ke dokumen baru ya, nah, biar bisa fokus saya akan buat yang baru kemudian yang tadi kita copy nah ini kan namanya nah ini ya menggunakan keyboardnya ya ctrl c kemudian ke yang baru ctrl v yang lama kita tutup saja. Nah, ini dokumen baru. Nah, ini terpaste uh, di sini mungkin ada di satu tempat karena ini posisinya nggak di nol nol ya. Kita nolkan supaya balik ke pusat. Nah oke okay, ini mungkin gambar modelnya nah seperti ini mudah-mudahan nanti bisa mewakili beberapa job yang ada di free cut, ya. ini nanti ada lobang ada cekungan ada lobang besar kemudian ini ada yang daerah yang uh, area yang uh, ketinggiannya berbeda dari yang sebelahnya oke mungkin pertama kita pastikan dulu ya posisinya uh, sudah benar-benar sesuai nanti penempatan bahan di CNC nya jadi kita lihat dari atas ya ini ini top Hai nah, nanti kalau di mesin CNC bagian atasnya adalah yang ini Atau ini mungkin saya akan saya putar ya karena nanti bahannya akan saya gunakan kayu apapan setebal 20 mm yang arah penempatannya ke arah sumbu Y jadi ke sini jadi ini akan saya putar nah ini nah seperti ini oke nah, mungkin nanti di mesin CNC posisinya akan seperti ini untuk membuat G-code di frigate ini kita pakai menu pad ya, kalau ini kan part desainnya ini part design, Nah kita ubah dulu ke menu pad. Di sini, view, workbench. Nah kita cari pad. Nah yang ini. Nah pad ini adalah uh, salah satu workbench yang ada di FreeCAD untuk membuat gicut. Kita klik. Nah, Oke okay, sudah. Uh, Mungkin pertama-tama kita cek dulu ya, uh, kelengkapan toolsnya dalam arti adalah uh, router bit atau end mill yang akan kita gunakan. Karena saya rencananya akan gunakan yang diameter 3 mili, mm. jadi kita cek dulu. Ada atau enggak? Kalau belum, nanti kita tambahkan. Ada di pad, tool bit, library editor. Nah, ini kalau baru dibuka, biasanya seperti ini muncul. tekan yes saja dan kita pilih folder yang ini aja select folder apa adanya kemudian yes aja yes nah ini ini default uh, tools uh, yang ada di freeCAD 5 mili 6 mili nah saya rencananya uh, mau pakai 3 mili di sini nggak ada ya jadi kita buat baru Grade, nah, mungkin saya pilih yang end mill, tipenya open, kita kasih nama tiga uh, milimeter end mill, save, oke okay, di sini sudah muncul uh, 3mm end mill, uh, untuk detailnya kita klik sini. Ya. Nah ini Jadi defaultnya ada isinya Kita sesuaikan aja sesuai uh, parameter end mill nya Ini cutting edge height itu tingginya Tinggi tinggi yang bagian tajamnya 30 mm Oke okay. nah, diameternya ini Kita ubah ya ke 3 mm Ini panjangnya 50 Panjang total Termasuk shaft bagian yang enggak ada matanya kemudian sang diameternya 3 mm juga sama. Oke, okay. oke, okay, sudah ada 3 mm. Admin, kita close. Oke, okay, kita baru mau mulai ya. Ini tadi sebenarnya baru persiapan. Nah, untuk memulai, kita create job ya. Ini di bagian part karena kita memang menggunakan part. Nah, ini ini mirip uh, new dokumen lah tapi ini new job kita klik nah ini targetnya adalah stepper holder ya yang uh, model 3 dimensinya ini yang ini oke okay. loading nanti akan ditampilkan menu tunggu sebentar nah ini adalah menu persiapannya ini baru persiapannya jadi kita butuh misi formulir eh, tentang bahan, tentang tools yang akan digunakan. Ini di sini nih: ada general, ada output, ada setup, ada tools, ada work plan, ada op default. Eh, tapi nggak perlu diisi semua ya. Yang perlu diisi adalah bagian mungkin bagian setup. Atau kita lihat satu-satu di general Ini di dalam Formulir ini ada dua tab ya ini. Job dan template Nah ini biarkan apa adanya Kalau yang ini, kemudian output uh, Output file bisa diisi Bisa dikosongkan, mungkin saya dikosongkan Aja nanti kita isi di Di Akhir saja nah, yang penting setup ya, ini yang setup. Nah, setup ini adalah setup bahan ya, ini bahan tuh disini sebutnya stop nah Ini ada pilihannya, jadi bahannya berbentuk box atau berbentuk silinder atau berbentuk box, tapi ditambahin ada extendnya lah. Nah, ini, misalnya, extend model Bound box. Artinya, seperti ini. Ini sebenarnya bahannya hanya sampai sini, tapi dia dilebihkan, dilebihkan sebanyak 1 mm. Ini ya, kalau saya sih biasanya dipasin. Ini yang create box. Nah, create bukan pas. Dia ini yang garis hitam. Ini adalah bahannya. untuk kita lihat-lihat. nah tuh. Nah ini bahannya. Nah, kemudian yang penting juga kita harus menentukan origin ya, titik yang akan kita set sebagai origin atau uh, pusat koordinat. Jadi disitu situ X nya nol, y-nya nol dan z-nya nol. Nah, saya pilih di sini ya, nanti supaya gampang di setting sensinya. Nah, titik nolnya di sini. Bisa dimana aja asal konsisten aja nanti. Kalau saya mungkin pilih di sini ya, jadi supaya gampang jadi uh, x-nya positif ke sana, y positif ke sana, dan z positif ke atas ya, kalau ke bawah negatif. Nah, mungkin itu. Saya pilih di sini. Nah, ini set origin ya. Nah, ini ada tanda panah uh, hijau, merah, biru ini Menilakan bahwa origin ada di sini. Oke, okay. kemudian yang Berikutnya yang penting juga tools ya. Ini tools, nah ini tools. Sini belum ada yang 3 mili tadi, kita tambahkan. Nah ini, nah ini tiga mili, kita tambahkan. nah ini tambah. Ini kalau yang lama bisa dibiarkan atau dihapus ya. Atau mungkin kita hapus saja supaya nggak mengganggu. Nah di sini harus kita isi. Ini ada kecepatan horizontal, kecepatan vertikal adalah nah milimeter per second ya. Mungkin kita uh, set, misalnya 15 ya, kecepatan horizontal. Ini artinya gerakan ke arah horizontal, 15 mm per second atau kira-kira 900 mm per menit. Kalau yang horizontal nggak perlu cepat, eh kalau yang vertikal nggak perlu cepat-cepat. Kemudian spindelnya kita isi, kira-kira ya. oke okay, sudah, nah, yang setup dan tool sudah ya, kita oke okay. nah, sini sudah ini nih, di kita buka di bagian job ini ya. nah, ini ada model ada operation ya nah, kita lihat modelnya nah, ini modelnya yang hijau ya, yang ini tadi gambar aslinya ya, terus dikit sama sistemnya di copy Sesuai dengan positioning originnya Tadi Mungkin yang ini kita hidden aja Kita klik yang aslinya Kemudian pencet uh, Space Space bar nah, Ini tinggal yang uh, Modelnya Oke selanjutnya kita masuk ke bagian utama Yaitu memilih Operasi ya Operasi apa yang kita lakukan Untuk membentuk Agar nanti hasilnya seperti ini ya, operasi itu seperti pekerjaannya. Jadi, contoh misalnya operasi membuat lubang, operasi membuat uh, bidang datar ini lebih rendah dari dari sebelahnya. Kira-kira nah, seperti itulah. Nah, di Fricat ini sudah ada templatenya yang bisa kita pilih. Uh, pilihan operasinya sini mungkin ada berapa nih? Ada 9 ya, ini nih yang ini profile, pocket drilling, face helix mungkin nanti saya akan pakai tiga jadi sesuai dengan kebutuhan aja nah, jadi kalau di friket ini uh, kita harus punya strategi ya untuk membuat uh, hasilnya supaya seperti ini kita harus memilih operasi-operasi secara berurutan ya misalnya gini kita nggak bisa tiba-tiba uh, yang pertama adalah memotong pinggirnya gitu. nah, nanti kan bahannya lepas jadi nggak mungkin kalau sudah lepas nanti dikerjakan tengahnya gitu jadi kita pilih yang kecil-kecil dulu, kemudian makin lama makin yang besar, kemudian yang terakhir adalah uh, motong, eh, motong pinggirnya. Nah itu kalau di freecut ini itu manual, kan kalau di software-software uh, lain mungkin yang lebih canggih itu biasanya otomatis ya. Nah kalau di freecut ini manual. Ada keuntungannya juga sih, ada keuntungan kerugiannya. Jadi kita keuntungannya kita bisa detil, bisa ngatur sendiri urutannya dan strateginya bisa kita pilih sesuai uh, kondisi oke okay, kita yang pertama mungkin milih operasi mungkin saya nanti akan seperti ini ya kita akan melobangi dulu nah, kemudian yang kedua uh, ini yang tengah mungkin ya uh, yang tengah kan kerjaannya adalah uh, uh, mengerjakan bagian tengah ini membuat pocket lah kalau di sini setelahnya membuat pocket ya jadi eh, kayunya kita kita gravir supaya permukaannya lebih rendah oke yang pertama kita membuat lubang itu kalau di sini saya pilih pakai helix ya helix ini adalah gerakan memutar atau gerakan yang membentuk lingkaran eh, nanti mungkin contohnya ada nanti, coba kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita pilih Helix, otomatis dia akan uh, memilih bagian-bagian yang berbentuk lingkaran, ya. Ini nih. nah, ini yang besar. Nah, kalau dilihat di kanan, kan, yang hijau itu ini bidang-bidang ini. Nah, kita akan mengerjakan lubang-lubang ini. Ini setiap operasi selalu ada isian, ya. Ini jadi ini contoh. Nah ini. nah ini ada 4 Yang harus diisi yaitu base geometri Depth height sama operation Kita satu-satu ya Ke uh, geometrinya Tadi udah Kemudian yang kedua Depth nya ya Jadi nanti gerakannya sedalam apa sih Nah ini mulainya dari 0 kal Karena permukaannya kan Tadi uh, kita set sebagai Z sama dengan 0 ya Kemudian sedalam apa? Nah karena tebal kayu yang saya gunakan adalah 2 cm, atau 20 mm, jadi mungkin saya tambahin 1 mm. Ini nanti hingga minus 21 mm ya, biar tembus ke bawah. Nah, kemudian uh, step down ini adalah, kan ini gerakannya memutar ya, jadi kalau step down itu satu putaran mau turun berapa gitu. Nah, mungkin saya pilih satu mili aja Ini masing-masing sensi -masing Beda-beda ya Jadi kalau semakin kuat Ini semakin besar Karena sensi saya nggak terlalu besar Jadi saya set ke satu mili Oke, 2 mili Height Ini kita biarkan apa adanya Ini save height sama clearance ya Ini masalah settingan di sensi Jadi kalau dia bergerak di atas Itu clearance nya itu setinggi apa gitu Jadi yang gerakan bebas yang enggak ada halangan misalnya ada klaim ada bahan-bahan lain itu di ketinggian 5 mm itu dianggap aman nah, seperti itu nah kemudian yang terakhir operation uh, toolsnya kita pakai yang 3 mm nah, ini biarkan apa adanya Oke okay, kita apply ya oh, oke okay. Ini Kalau kita lihat operation itu, sudah ada isinya helix. Nah, kita lihat di sini, gerakan helix itu seperti apa ya? Ini jalur hijau adalah jalur gerakannya nanti ya. Jadi, nanti akan mata routernya itu akan berputar-putar seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari samping, nah, kira-kira ini jadi gerakannya mirip per ya. Jadi semakin lama, semakin dalam. Nah, satu putarannya itu tadi di set ke satu milimeter. Nah, gerakan helix seperti itu. Oke, jadi semua lubang ini sudah terlihat ada jalur hijaunya ya. Ini makanya aplikasinya disebut pad ya atau jalur. Jadi inilah nanti kita tugasnya adalah membuat jalur mata ruternya supaya bisa membentuk sesuai gambar desain yang kita buat. Ini sebentar saya lihat dari atas. Nah. nah, kalau dari atas seperti ini ya. Nanti ini berputar sampai bawah, semuanya juga berputar. Nah, mungkin ini ada putaran yang enggak perlu ya. Sebenarnya kan tugasnya hanya membuat lubang nah yang tengah ini sebenarnya nggak perlu ini atau ini saya saya nanti operasinya saya pisahkan sebenarnya ini bukan helix ya Nah jadi yang ini mungkin saya saya keluarkan Hai nah. Oke jadi helix tapi nggak termasuk yang ini Oke mungkin ini akan saya Buat menggunakan profile, ya. Nah, ini profile atau dari sini. Pad profile. profile adalah gerakan sepanjang perbatasan, ya. Jadi, kalau bidangnya bulat, ya, dia bergerak sepanjang keliling lingkarannya, ya. jadi di tengah-tengahnya nggak akan dilewati. Oke, base geometrinya. Kita habis dulu nih, salam. Nah, mungkin saya ambil ini ya, gerakan memutar yang ini. Kedalamannya mulai dari 0, startnya terakhir di minus 21. Sekali lagi karena ketebalan kayu yang saya gunakan adalah 20 mm ya, ini saya lebihin supaya dia tembus daripada kurang step down nya mungkin satu mili juga yang ini kita biarkan operation nya inside kita apply coba kita lihat nah nah daripada gerakan helix tadi ya ini lebih optimal pakai ini cukup pinggirnya saja kalau tadi kan yang helix yang tengahnya juga ke situ jadi bisa buang-buang waktu jadi kalau ini kan langsung sebenarnya tengahnya kan mau kita buang gitu oke ya ini lubang yang lingkaran sudah semua selanjutnya mungkin akan saya kerjakan yang ini, ya. Yang permukaan ini, permukaan ini itu kita pakai sebentar. Path hmm, face mungkin ya, mil face nah, geometrinya kita pilih yang ini. Ini kita saja aja mengganggu. Nah yang ini ya Kita tambahkan Depth nya Dari 0 Sampai Minus 5 mungkin Gambarnya itu sih minus 5 Tapi bisa kita ubah juga Tapi saya isi minus 5 nah, Step down nya Satu mili juga, amin Satu mili, oke. Okay. Yang finish step down, nggak usah diisi. Ini uh, menyatakan nanti di bawah berhenti, berhenti pas di ketinggian berapa dari dasarnya. Jadi, nggak usah kita isi. Ini oke. Okay. Nah, ini mungkin yang bagian penting ya. Ini ada metode-metode yang bisa kita pilih. Contoh ini zigzag. Kalau kita apply, nah gerakannya kira-kira seperti ini ya. Zigzag. Kita harus supaya kelihatan. Nah. Nah. ini sudah seperti ini zigzag dengan sudut 45 derajat. Kita bisa pilih ya, misalnya gerakannya offset. Offset itu sesuai batas ya. Apply. Nah ini kan batasnya kotak sehingga dia bergeraknya juga kotak. Atau tampak atas mungkin ya, tampak atas. Nah ini, ini gerakan offset ya jadi uh, sepanjang mengikuti uh, alur batasnya atau kita pilih yang lain misalnya grid nah ini grid membentuk grid ya silang atau line nah ini yang merah ini artinya sebenarnya dia nanti begitu sampai di disitu routernya akan naik dulu ya naik ke tempat aman bergeser kemudian turun lagi nah ini mungkin boros bisa boros waktu nah kalau di sini saya pilih yang yang zigzag offset ya dengan sudut 90 kenapa sudut 90 karena serat kayunya ke arah vertikal ini ya ke arah sana nih ke arah sumbu Y jadi saya sesuaikan arah gerakannya eh, sesuai arah serat kayu kemudian step overnya mungkin agak saya perbesar dikit 80% ini 80% dari diameter mata routernya jadi eh, misalnya kalau 100% mata routernya 3mm berarti dia nanti eh, dari garis satu ke garis 1 dari satu ke sebelahnya itu nanti akan bergerak sejauh 3 mm. Nah, kalau 80% nanti bergeraknya ya delapan puluh dari 3 mili gitu. Oke, okay. selesai. Langkah berikutnya, nah mungkin ini saya hidden dulu ya. Ini di operation berarti ada nih. Ini kalau job kita tekan job, kemudian kita pencet spacebar, hidden juga nih. Coba enggak mengganggu nah tadi? Lubang sudah, yang permukaan ini sudah, lubang ini sudah, tinggal yang ini mungkin ya mengerjakan yang cekungan ini. Nah, mungkin ini akan saya pakai yang pocket ya, nah, pocket ini untuk membuat. Eh, Pasti menganggap supaya kayunya, eh apa supaya permukaannya lebih rendah dari nah, sekitarnya. Kita pilih yang dipilih dasarnya, ya. Nah, ini, nah, ini. kemudian kita tambahkan add. Oke, extensionnya enggak perlu, depth-nya. Dari nol Sampai Mungkin hanya 15 saja Minus 15 Step down nya 1 Height nya kita biarkan Operation nya ini juga saya pilih zigzag offset dengan sudut 90 step over nya 80% kenapa nggak 100% nah, kadang kalau 100% eh, misal nanti ukuran mata routernya itu ternyata lebih kecil dari 3 mili maka maka akan ada sisa ya disitu jadi nggak semuanya bisa kena kayunya. Hmm. Nah, jadi nanti gerakan routernya seperti ini ya kotak-kotak terus dia semakin awal semakin masuk ke dalam Oke, okay. coba kita review lagi. Yang pertama ini helix, yang kita klik kemudian pencet spacebar ya untuk menampilkan. Yang kedua membuat lubang besar yang di tengahnya. Yang ketiga Mengecekkan permukaannya dan yang keempat membuat lubang kotak itu ya oke okay, sepertinya sudah semuanya tinggal motong ya. tinggal motong pinggirnya Nah, kita hidden lagi klik space Hai untuk motong pinggirnya kita gunakan profile lagi ya karena kita emang uh, akan apa uh, menyuruh si routernya bergerak sepanjang uh, batas bidang ini Profile nah, geometrinya kita lihat dari atas. Nah, jadi seluruh area ini kita pilih ya. Cara milihnya klik kemudian ini yang ini, yang kedua kontrol klik, yang ketiga kontrol klik, yang keempat juga kontrol klik, dan... Sini, pencet add. Eh, bentar, bentar ya. Kok enggak masuk? Coba kita add. ulangi ya memang kadang seperti ini ulangi, klik Pat profile nah. tadi saya klik bidangnya dulu baru saya ketik profile, nanti otomatis masuk atau dibalik juga bisa Buka dulu, baru milih bidangnya. Bisa, nah ini jadi yang saya pilih: bidang atas, tengah, bawah, dan yang samping. Oke, depth-nya mulai dari 0 sampai minus 21 ya. Step-nya satu mili, jadi sekali putaran dia turun satu mili. Kalau mungkin routernya atau cnc besar bisa pakai Langsung masuk 5 mili bisa ya Cuma router apa CNC yang saya gunakan karena kecil Jadi truenya 1 mili Oke okay, kita coba apply Oh ini ya ini jalur hijaunya ada di dalam sini ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah ya ini ada pilihan cut side. Nah, ini harusnya di outside Nah atau di luar. Ini nanti mata routernya uh, jalannya di sepanjang garis hijau ini. Jadi ke kanannya itu kan satu setengah mili ya. Ke kiri satu setengah mili. Jadi ini uh, mata 3 mili. Mm. Jadi dia akan e, berjalan e, dari pinggirnya tuh satu setengah mil. Oke, okay. kita lihat. Oh, yang tadi profil yang terakhir. Nah ini gambar aslinya sebenarnya ini sampai 30 cm ya tapi karena kayu yang saya pakai sampai 20 cm jadi jobnya saya buat hanya sampai 21 mili ya bukan cm 1 mili 21 mili itu enaknya kalau di free ini karena manual jadi bisa kita atur-atur ya kalau yang serba otomatis biasanya dia akan ngikutin gambar kalau gambarnya 3 cm ya dia akan bikin job sejauh 3 cm. Nah, kalau di sini kan karena manual jadi kita bisa set sesuka kita. Oke, kita review lagi. Uh, pekerjaan pertama, elix, kedua ini 3 milface dan pocket kemudian profile. Nah, ini harus berurut ya. Ini kalau di free card uh, posisi di sini itu menyatakan urutan ya. Jadi, kalau misalnya Profil yang pinggir ini kita taruh paling atas itu mungkin salah besar ya karena motong dulu ya nanti yang tengahnya gimana gitu. Oke saya anggap ini operasinya lengkap ya jadi sekarang tinggal menggenerate keycode-nya. Nah, tinggal kita klik job ini ya job ini kemudian di part ke post process ya. Begitu kita klik Nah, misalnya kita namai hmm, tes Hai ini jangan lupa kasih extension ya filenya namanya gikut save nah ini filenya bisa dicek dulu kalau sudah oke okay. Bisa kita cek filenya. Nah, ini filenya ya, Ikut. Nah, Ini otomatis, nya dibuat sama Fikat ya. Ini termasuk M3. Ini ya, perintah menghidupkan spindle. Dan yang paling bawah ada perintah mematikan spindle, M5. Oke, jadi Giga itu sudah jadi. Sekarang kita tinggal coba ke uh, mesin CNC. Oke, sekarang kita ke mesin CNC. Nah, ini sesuai pilihan setting di Bricade tadi. Uh, mata router atau end mill yang digunakan adalah yang diameter 3 mili mm, ya. nah, ini saya gunakan yang 3 mili mm, tipe straight atau lurus uh, 2 flute nah, kemudian bahannya ini. saya pakai uh, kayu pinus ya. sebenarnya bisa kayu apa saja ini hanya untuk contoh saja Nah, ini tebalnya uh, 2 cm kemudian ini areanya sudah saya tandain bahwa desain tadi ukurannya kira-kira 9 kali 5 nah ini supaya nanti mudah menentukan originnya ya titik nol-nolnya dimana Terus, uh, nanti kita mulai dari situ oke kita pasang sekarang. ini akan saya klem dulu Bawahnya kita kasih dasar supaya mata rotornya nggak sampai merusak bagian bawahnya. Oke, sudah cukup kuat. Oke sekarang kita jalankan Universal G-Code Sender Jadi udah nggak FreeCode lagi ya, tugas FreeCode sudah selesai jadi, Begitu g sudah jadi, itu FreeCode sudah selesai Sekarang kita ke CNC menggunakan Universal g Sender Fungsinya adalah untuk mengeksekusi g yang telah dibuat oleh FreeCode tadi Oke kita Open sudah muncul kemudian kita uh, gerakan uh, end mill ini ya, supaya ke titik originnya sesuai di gigit yang kita buat tadi originnya kan ada di kiri bawah ya berarti kita gerakan ke sini oke kira-kira disitu situ kemudian ketinggian juga jadi ujung routernya kita tempelkan ke kayunya ujung mata routernya kita turunkan kira-kira aja ya oke setelah itu kita reset zero ya di UGES ini ada fasilitas untuk mereset koordinat ini karena posisi sekarang koordinatnya kan masih random ini nih begitu kita reset nah ini 0 nah ini originnya jadi titik uh, dimana axis x y dan z nya tuh 0 oke setelah itu kita buka filenya ya file berikut yang tadi kita buat dengan menggunakan tiket nah ini kan tadi kita namain test cukup Kemudian untuk ngecek bisa lihat di visualize ini. Kita lihat sedang loading. Nah ini, oh betul ya ini. Inilah jalur-jalur yang tadi kita buat. Oke, kalau semuanya sudah siap, mungkin di sini akan saya reset dulu. Soft reset, artinya register-registernya kita nolkan. Oke, okay. selanjutnya kita eksekusi ya. Kita tinggal tekan send. nya okay, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. sih cuma mungkin masih ada sisa-sisa bahannya jadi ini sisanya mungkin di finishing nah kemudian ini ini kan seharusnya tembus ke sana ya nah, jadi ada selisih nah, setelah mengerjakan yang ini seharusnya kalau mata routernya tepat 3 mm ini hilang nah ini menunjukkan bahwa mata router atau n nya itu enggak sampai tiga ya, jadi masih ada sisa jadi seharusnya dari sini 3 mili dari sini tiga mili harusnya habis ternyata ini masih ada sisa Jadi mata routernya uh, lebih kecil dari 3 mili ini mungkin bisa diantisipasi nanti kalau waktu mendesain decode jadi biasanya kalau saya sih saya buat matanya itu 2,9 ya 2,99 ya mungkin nggak uh, semua mata router seperti itu ya jadi ada juga yang tepat 3 milik bahkan ada yang lebih oke okay, ini tinggal finishing nih seharusnya lepas ini nah ini harusnya uh, nah sesuai gambarkan ini seperti ini ya nah ini tinggal di finishing oke teman-teman kira-kira seperti itu ya kita sejak awal jadi bikin gekotnya nah kemudian eh, kita eksekusi langsung di mesin CNC hasilnya kira-kira seperti ini jadi pekerjaannya nggak ada apa desainnya nggak ada yang otomatis ya kita bikin jalur-jalur ini pun eh, perlu memikirkan urutannya jadi pertama mengerjakan yang permukaannya kemudian bikin lubang kemudian baru yang ini ya itu harus urut nggak bisa bikin lubang ini dulu sebelum ini rata misalnya seperti itu ya jangan sampai nanti tabrakan ya jadi uh, bidang yang mau dibuat itu bahannya masih utuh sehingga nanti bisa menyebabkan uh, mata routernya patah Oke okay, mungkin resumenya kesimpulannya atau reviewnya uh, Tadi job pertama itu helix ya, untuk membuat lubang-lubang ini. Helix tadi, gerakannya memutar sambil turun. Nah, kemudian gerakan kedua tadi, yang profile. Yang ini. Profile itu memutar, tapi dia tidak turun. Memutar, setelah di satu titik, baru dia turun. Turun, mutar lagi, turun, mutar lagi. gitu Itu gerakan profile. Dan mungkin yang ketiga, gerakan milface ya, ini untuk membersihkan yang ini. milface jadi eh, mengambil permukaan. Dia tidak peduli ada lobang, ada cekungan. Pokoknya dia akan gerak eh, se eh, mengikuti area yang ada di situ. Kalau milface ya. Nah ini yang ini kita gunakan operasi pocket ya. Untuk membuat kedalaman dengan bentuk sesuai yang kita pilih tadi yang kita pilih adalah bidang ini jadi dia hanya e, mengambil bagian yang ini kemudian gerakan memotong pinggirnya tadi kontur itu operasinya juga profile hanya saja areanya seluruh permukaan ini jadi dia akan berputar e, layer demi layer atau e, lapis demi lapis jadi tadi saya set itu setengah mili ya jadi begitu dia berputar terus turun setengah mili berputar lagi setengah mili lagi turun berputar lagi sampai 2 cm nanti. kenapa demikian karena tadi waktu ngerjakan ini kan uh, banyak uh, apa? banyak sisa kayu yang ada di situ ya itu kalau nggak dibersihkan atau kita langsung masuk uh, dengan kedalaman yang banyak itu nanti bisa merusak routernya ya atau uh, bikin mata routernya patah jadi sengaja saya turunkan pelan-pelan supaya ada kesempatan saya membersihkan itu sisa kayunya juga supaya nggak bikin macet oke itu aja mungkin teman-teman uh, cara bikin keycode kemudian eksekusi di mesin CNC jadi mesin CNC nya menggunakan yang Arduino GRBL Oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.